oke, okay, langsung saja kita buka aplikasi buat internet kalian bisa pakai google chrome, bisa browser atau apapun lah Opera mini, bisa juga sepunyanya kalian aku pakai google chrome kali ini kita buka google kita klik imj online ini Ya, yang ini processing JPEG photos Process online IMC. Kita pilih yang kompres. Nah, di sini kita langsung ke bawah. Kita pilih file. Masuk ke kalian. Kita pilih foto yang mana yang mau kita kompres. Contohnya fotoku yang pakai KTP ini ya. Ini. Ini standar JPEG sudah seperti ini semua kita klik OK. Tunggu sampai selesai. Nah, udah selesai kita download proses image ukurannya jadi 190kp jadi lumayan ringan lah buat kita untuk mengupload ke web prakerja.com itu ya karena kadang kalian pasti akan menemukan sulit untuk mengupload foto so sampai sini dari kali ini semoga bermanfaat nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Yang membutuhkan Barangkali kali kalian bisa membantu sama Oke okay? Share is care Bye bye